Baiklah para sahabat, leslari manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini tentunya kita keunggahan pertama persahabat ya kita mendapatkan vitamin bahagia yang menutupi ada postingan abang Rizky Vilar persahabat ya yang tentunya sedang di lokasi syuting sedang makan pizza persahabat ya bersama teman akrabnya yaitu bang Ucen dan Adit persahabat ya doakan yang terbaik saja mudah-mudahan abangnya selalu diberikan kesehatan yang terlihat sangat ganteng banget ya. Tentunya, apalagi rambutnya gaya rambut baru nih, Pak Sahabat. Ya, aduh, calon pengantin mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kebahagiaan. Berikutnya, para Sahabat, ada bunga spesial juga ya. Kita lihat aja nih, masya Allah, luar biasa banget, Pak Sahabat. Ya, ini momen tentunya Lesti dan Rizky Billar lakukan private. Ini di sini yang belum mampir, yang belum nonton. Langsung aja mampir ke channel YouTube-nya Dede Lesti. ini sudah di-up. Tentunya di channel YouTube-nya Dede Lesti. Video yang mana Lesti dan Rizky Bilar foto free wedding. Ini lucu dan gemes banget, Pak ya. Kita lihat ekspresi Rizky Bilar. Di situ saking gemesnya langsung tentunya cubit pipi Dedek Lesti. Aduh, gemes dan membuat bahagia, Pak ya. Mudah-mudahan lancar sampai hari nanti doa terbaik selalu panjatkan untuk kesayangan kita Leslie dan rizki Dilar Dan selanjutnya kita juga mendapatkan kabar bahagia sahabat, ya Tentunya kabar bahagia ini kita dapatkan dari Bu Harsiwi Yang mana menginfokan lewat akun Instagram pribadinya Bu Harsiwi tentunya mengunggah sebuah postingan yang mana akan kembali hadir acara LIDA Top 16 Grup 3 persahabatnya ya konser show tentunya dalam acara tersebut ada calon pengantin yakni kesangan kita Lesi dan Rizky Bilar yang akan mengisi acara konser LIDA malam hari ini persahabat ya kita lihat aja dalam caption yang dituliskan oleh Bu Ahmad di situ mengatakan Juri malam ini akan ada Imah, Dede, calon pengantin Lesti Kejora, Aareza Zakaria, Teteh, Nita Talia, dan passion gurunya ada Yosip Sinudarsono bersahabat ya. Dan tentunya untuk host-host yang bertugas seperti biasa ada Abi Ramzi, Gilang Dirga, Irfan Hakim. Ruben Onsu, Lidara, Raji dan Rizky Bilar. Wow bersahabat ya Alhamdulillah malam hari ini kita menyaksikan satu paket Calon pengantin akan tampil dalam konser Lida Top 16 Grup 3 Dalam lanjutan caption yang dituliskan oleh Ibu Harsi Widisu mengatakan Wah calon pengantin bucin sepaket lagi akan hadir di lidah malam ini Asyik, saksikan dan dukung terus duta favorit sahabat agar tidak tersenggol Dari panggung Lida 2021 malam ini jam setengah sembilan malam Wapasahabat ya sudah fix dan info resmi langsung dari Ibu Arsiwi calon pengantin, pasangan LSD, dan Rizky Bilar akan mengisi acara konser LIDA malam hari ini, pas sahabat ya. Jangan sampai terlewatkan, siapkan cemilan kalian untuk begadang malam hari ini. bahwasanya tentunya, idola kita akan tampil bareng satu panggung di acara konser LIDA di Indosiar, pas sahabat ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan dan tentunya vitamin-vitamin bahagia yang kita tunggu-tunggu dari idola kesayangan kita lesti dan rizky bilal mungkin ini informasi di malam hari ini sahabat bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar kami ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh